Yo hey, what's up guys guys guys ya brodi brodi apa kabar kalian cuy? aduh kembali lagi dengan channelnya Evan Slayer ya bersama rupiah 138 rupiah, bukan dolar bos. Anjay. Wah goblok. Kali 500 cok. Ajik bet 3000 langsung pecah kali 500. Gila, Jack Wah anjing nggak masuk akal cok. 3000. Wah di kali 500 1,9. Wah anjing 2 juta cok. Modal cepet cok wajib. Wah ini hoki bet anjir. gila Baru dua berapa spin tuh anjing enggak sampai 5, Cok. Wah, anjing, anjing gua. Wah, kali ya, anjing. Wah, ini anjing konten gue baru 30 detik udah kena kali 500 sialan. Anjing. Wah, gak masuk di akal, Cok. Oke, oke, gapai gapai Barangkali masih masih ini ya, masih masih merah-merah perkalian ya, sih ya barangkali barangkali ayo aku belasin 15 belas pin yuk gasin gasin gasin gasin. ini kalau masih bagus ya Tandanya maksudnya anjing <laughs> semoga aja ya Wah, modal cepet Cok lu gak ada otak ya Zeus ya emang Zeus lagi gak ada otak Coy emang pasan aja RTP naik banget ya Zeus ya anjir oke lah. langsung dikasih kali 500 tadi di awal sih ya anjir ini semoga free spin aja ya bagus juga ya, ya. semoga free spinnya turun lah kali biru atau kali merah gitu ya kan anjir Turun kali biru atau kali merah kan ya langsung aja ya otomatis udah deh sih anjir Bagokki anjing 100 ribu jadi 2 juta anjir baru berarti anjing sialan Wah gokil banget ya Gila anjing gak ada obat nih coba makanya buat kalian yang baru join join ya ke video gue yang sekarang ini Jangan lupa kalian klik tombol like share dan subscribe ya cuy kalau kalian pengen eh, ber... pengen pola-pola trik atau tips-tips dari Evans slot cuy ya langsung bakal gua kasih-kasih tipsnya ya seperti yang udah gue bilang dari sebelum-sebelumnya cuy ya. Kalau gua di sini tuh selalu bermain dengan RTP dan juga banyaknya klaim cuy. Itu itu uh, salah satu apa ya? Cara gua untuk milih game ya, pastinya gue lihat RTP dan lihat banyaknya yang klaim Dan gua jarang pakai pola cuy, karena banyak juga kan orang-orang uh, yang main pakai pola. Kalau gua gua nggak terlalu terpatok dengan pola tapi gue uh, pake feeling ya cuy, karena feeling itu adalah uh, apa ya, hasilnya lebih enak cuy, lebih enak hasilnya, sumpah kalau pakai pola, lu pakai pola siapa nih ya, terus ga gacor ya lu ngerasanya ya buset tadi gua pakai cara gua aja gitu ya kan tapi semua balik lagi kalian masing-masing ya, selalu gua ingetin sih di setiap video ya cuy ya supaya kalian para swoters ga gampang rungkat cuy, itu doang tujuan gue tujuan gua, cuy wah, oh, ngeliat ya yang gini tuh, ya makanya okay, cuy ya aduh, senang kali gila anjir ini bayar 480 jadi 600 lagi aja wah mampus 24000 bomnya dong adee gila gokil hebat gokil cok jadi wah anjing 100000 udah jadi 2,2 cok wd jangan deh cok wd ga ya anjir anjing baru 3 menit cok konten gue cok masa gue wd sih wah belum juga kita ngobrol ngobrol <laughs> cok gila asyik ini Wah gila ini gue baru balik kawin jadi baru balik kawin ini jam jam tujuh malam ya kan gue teriak ya kan anjing anjing mantep ya untung aja nyokap bokap gue lagi keluar semua coy jadi jadi bebas kali gitu ya kan kan gue teriak kan anjay ayo empat ribu delapan ratus yuk berarti kasih yuk lanjut hmm, merahnya kasih konek lebay pemampus ujian yang konek boy merahnya kasih konek pem pecah satu layar cow boleh coy kali seribu gitu ya kan anjing nggak boleh kan tapi putarannya lumayan bagus sih, oke gue lumayan naik lagi bednya, putarannya karena lumayan bagus cuy ya, jadi kalau misalkan kalian pengen naikin naik... bed, jangan lupa kalian lihat putarannya dulu cuy, karena percuma aja kalau kalian naik bed, tapi putaran nggak kalian perhatiin. Oke gue buy di 480 lagi guys, kita lihat ya, apalagi ngasih ngasih lagi boy, tadi kan gue buy 480 dapat 650 an ya, sekarang kita buy lagi, kita cek lagi ya boy isinya, barangkali aja kan dikasih kasih kali ini merahnya lagi sih aduh gila angin masuk di akal cok. tadi kali 500 ya wah oh, gokil buat emang itu gak ada obat katanya gak ada otak itu cok Kalau main ditambungin dulu ya per kalian 6 masih sisa, sisa 12 spin cuy oh iya uh, buat kalian kalau kalian uh, penasaran kalau kalian pengen ngeklaim uh, bonus free spin yang kayak misalkan kalian buy spin atau dapat free spin kalian pengen klaim kalian bisa banget ya join ke grup facebooknya rupiah 138 cuy Gua, gue uh, lihat yang banyaknya claim juga di facebook itu ya dan juga instagram ya jadi kalian boleh cari aja rupiah 138 cuy disitu banyak banget yang claim dan kalian bisa tahu mana game yang lagi bagus dan game yang jarang dimainin di claim ya. jadi kalian gak gitu buta gitu, saat main ya oke lah ya cukup lah ya ini lah ya Udahlah, gue kayaknya aja lah ya dan gue de udah capek juga anjing nah. kayak ngerasanya udah lah cukup banget lah satu, satu ribu jadi 1 Tujuh ya ini kaya-kaya nah, thank you buat ya buat kalian semua yang udah join ke uh, video gue hari ini thank you so much di, bantu dulu tombol like share dan subscribe cuy, ya karena kita tombol sangat buat gue semangat banget cuy sampai ketemu lagi di next contentnya Evan Slot bersama partner bermain terbaiknya gue rupiah satu tiga delapan rupiah bukan dollar bos oke modal 1.000 jadi 1,9 hanya di rupiah 138 ya centinya cuy ya. ketemu lagi and have a great day guys and bye, -bye.